Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini, guys. Sempat sembilan kali ini, khusus kali ini, guys, buat teman-teman dan rekan-rekan pecinta khusus daerah pertanian, guys. Saya berada di salah satu tempat uh, bapak yang berada di ujung sana, bawa kari yang lagi proses penyemprotan buah tomat yang berada di samping saya ini, guys. Ini buah tomat yang... Uh, sudah dan hampir untuk kita panen pada hari ini, guys. Seperti ini, guys. Dan di samping kirinya, ini, guys, terdapat juga pohon cabai yang nantinya kita akan lakukan proses pemetikan untuk kita jual di pasaran, guys. Kali ini, saya akan memberikan sebuah penjelasan dan penerangan terhadap rekan-rekan dan teman-teman yang berada di luar sana mengenai buah tomat, bagaimanakah cara proses penanaman dari awal sampai akhir, guys. Hingga kita memanen buahnya guys Tetap dan ikuti channel saya guys ya Terlebih dulu jangan lupa klik tombol subscribe Like and comment ya guys Cukup sekian dan terima kasih Let's go bro kembali lagi bersama channel saya di sini guys tempat sembilan kali ini saya berada di salah satu tempat uh, pertanian yang sangat bagus yang ditemani oleh dua orang khususnya perempuan ya guys ya yang lagi melakukan sebuah penelitian di kawasan khususnya uh, di tempat ini guys di sini mereka uh, juga membuat atau mengambil sebuah sampel buah tomat untuk jadikan sebuah penelitian. Kali ini bersama, dek, siapa namanya, dek, kalau boleh tahu? Hmm, Gina. Iya, yang pakai kacamata ini bernama. Kedua pakai kacamata. Iya, sama kacamata ya. Bernama dek Gina dan sebelah kiri bernama Lydia. Kira-kira apa maksud dan tujuan uh, uh, adik-adik datang ke sini untuk menghampiri buat temat di sini aja? Jadi kami itu nyari. Oh gitu. Oh, Oke, okay. ternyata guys ada adik, adik cantik ini Melakukan sebuah penelitian Untuk diambil sebuah sampel Di labor nantinya guys Tetap dan ikut channel saya guys ya Cukup sekian dan terima kasih Let's go bro Kali ini kita akan meminta sebuah penjelasan bagaimanakah cara proses pertama kali penanaman buah tomat, cabai bersama Bapak. Iya, Bapak Fari ya, kan. Nah, di sini saya akan memberi sebuah pertanyaan kepada Bapak Fari. Pak, kalau boleh tahu bagaimana ya Pak ya cara cara kita melakukan penanaman buah tomat dari awal sampai akhir gitu Pak. Ya Pak. Ya, jalannya gitu. Nah, ini kan di peta dulu, ya. Sudah di peta, kasih buku kandang, kasih buku kandang, uh, kasih buku buatan, Kita kasih buah buku buatan. Uh, itu baru di ya. Betul, Pak. Uh, sudah timbun baru kalau dapat. Uh, apalah dikit tanah itu agak, agak mengandung air sedikitnya tempat di sini itu baru ditutup sama Musa seperti Musa iya iya iya kemudian baru kita ini kan tempat sarinya kan banyak iya yeah, betul pak nah, yang pertama sayur manis iya yeah, pertama sayur manis guys sayur manis iya yeah. yang kedua daun sup daun sup daun sup, daun sup. bawang perai bawang Cabai, cabai, nah baru tomat, tomat ya ternyata nah, ya. lima guys dari lima. hasil pertanian ini dari pertanian ya. ini guys. Jadi kita tanam dulu uh, sayur manis, nah itu baru cabai. Iya betul betul. Udah berumur cabai satu uh, sepuluh hari. Sepuluh hari guys ternyata sepuluh hari. berumur sepuluh hari. Nah, cabai berumur sepuluh hari. Iya betul. Nah baru kita tanam tomat iya gini guys pertama kali apabila kita menanam cabe berumur 10 hari setelah itu kita melakukan penanaman buah tomat iya. selanjutnya pak nah, selanjutnya uh, apa lagi itu hmm. uh, perawatan lagi tuh perawatan yeah. tap keduanya perawatan guys perawatan. ya lanjut pak lanjut setelah perawatan uh -uh. Uh, apalagi ya pasang uh, tonggak pengamannya. Nah setelah itu apabila kita menanam cabai selanjutnya buah tomat. Setelah kita melakukan penanaman buah cabai dan tomat kita uh, pasang yang namanya oh enggak ya pak ya bahasa kampungnya seperti ya, tonggak tongga gitu. Tonggak pengamanan. Kan? Tonggak pengamanan tomat. untuk buah tomat agar buah tomat tersebut tidak uh, E, jatuh ke bawah gitu guys nah, untuk menghampiri eh, tanah gitu selanjutnya apa ya, selanjutnya perawatan lagi itu iya selanjutnya, ya, selanjutnya perawatan perawatannya penyemprotan satu kali seminggu kalau udah besar dia dua kali seminggu nah, gitu, ah, gitu. Ya, tergantung kondisi lah gitu ah. Ah, ah. Nah. ternyata seperti ini guys pertama kita tanam buah cabe tomat setelah itu kita memasang tonggak sebagai pengamanannya setelah satu minggu kita lakukan sebuah perawatan ya pak ya Secara rutinitas ya. Untuk penanaman buah tomat Selanjutnya pak kalau boleh tahu Kira-kira uh, dari hasil kita menanam tadi ya pak ya Kira-kira berapa bulan kita menunggu uh, Untuk memanen buah tomat ini pak Kalau menunggu hasil buah tomat Ya panennya gitu pak nah, sekitar kita 3 bulan Iya ternyata guys kita menunggu buah tomat ini lebih kurang tiga bulan. Selanjutnya apa? Tiga bulan itu. Ya, udah panen kita itu. ah oh, udah panen. Jadi, cabai pun udah mulai masak itu. Oh, gitu guys. Dari hasil panen buah tomat tersebut, cabai pun juga kita panen. Udah panen, udah panen guys. Dari hasil panen tersebut, ya Pak, ya, kalau boleh tahu, kira-kira dari harga jualan kita di pasar berapa ya, Pak? Satu kilo, baik itu tomat maupun cabai itu, Pak kalau sekarang harga jadi berapa? 22.000. 22.000 satu 1 kilo cabe itu 22.000 guys. Selanjutnya buat tomat, Pak. 4000 4 setengah. 4.000 dan 4 setengah. Luar biasa juga ya, Pak ya? ya. Kalau boleh tahu ya, Pak ya. Dari penghasilan kita uh, panen satu kilo itu 4.000 dan 4 setengah dari buah uh, tomat, kira-kira pendapatan kotor Bapak gitu dari penghasilan buah tomat selama satu bulan kira-kira berapa ya, Pak? Oh, kalau itu Iya per bulan kalau kita hitung dari per bulan gitu pak. Terlalu uh, ya juga, tergantung. Yeah. Kondisi, nah. Nah, tergantung kondisi. Ya kondisi lah. Ah ternyata. Iya guys dari hasil buah tomat ini uh, hasil yang diperoleh bapak ini tergantung kondisi berarti nah, seperti ini apa ya, ya. ya? Kalau buah tomatnya panennya uh, begitu lebat ya pak ya, maka hasilnya juga cukup memuaskan. Oh, memuaskan. oh aduh boset guys ternyata. Minimal kalau yang kemarin itu ya iya, Pak. 7 buah 1 kilo 7 buah 1 kilo nah, 2000 batang, 2000 batang. 2000 batang. Uh, 7 buah 1 kilo itu 2000 batang guys 2000 batang. luar biasa sekali dari hasil panen Bapak ini guys kira-kira menurut tangan itu menerima 4 kilo 4 kilo 1 batang 4 kilo dikali 4500 kalau sebulan kira-kira berapa tuh guys luar biasa sekali ya, nggak nggak, nggak, nggak di luar dugaan gitu. Menurut analisa bapak, yang pernah bapak dapatkan satu bulan itu berapa minimal minimal gitu pak jumlahnya gitu? Yang yang dari penghasilan yang tidak bapak tahu itu berapa minimal? Misal kayak 10 juta atau 5 juta itu Kalau yang untuk tomat, hmm. ya dapat harga lumayan nih. Eh. Iya. Hmm. Ini kemarin dapat untuk juta juta. dah ternyata guys dari hasil panen eh. ini. Bapak ini uh, mendapatkan hasil dari tomat ini yeah. 40 juta per bulan, guys. Subhanallah, sangat-sangat luar biasa dari hasil panen tomat yang berada di sekitar sini, guys. Sepertinya. Ini tomat ini umurnya kayak gini satu bulan udah habis. Buset, dari udah, udah habis panen itu. tomat yang seperti ini, satu bulan itu udah habis. Busat dah. Luar biasa sekali pendapatan Bapak yeah. Fahri. Satu bulan 40 juta. Itu pun tergantung kondisi... Uh, Perubahan harga-harga di pasaran guys Seperti ini Oke okay guys dari uh, penjelasan Dan dari sedikit informasi Yang disampaikan oleh Bapak Fari, Semoga ini bermanfaat bagi kita semua Ambillah hal-hal yang positif Dari uh, sebuah channel saya ini guys Semoga bermanfaat Dan dapat mengembangkan sebuah ilmu-ilmu pertaniannya guys. Terlebih dan terkurang mohon maaf Terima kasih cukup sekian dan terima kasih Let's go bro ini guys, uh, Kita diberi sebuah Kita diberi sebuah bawaan tangkapan seperti apa ya bahasanya bapak yang selaku bendikwan ya dari hasil panen guys terima kasih ya mari kita lihat bagaimanakah tomat yang kita panen uh, hari ini guys